Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Gekris Di video kali ini gua mau nge-review Produk dari Toko online Yaitu dari Lazada Kemarin Pas lagi pada gencar-gencarnya promo 99 biasa kan udah biasa mereka pada promo itu 9 10-10, 11 Dan 12-12 tahun kemarin niatnya kagak, kagak mau beli apa-apa eh kegoda juga kena racunin <laughs> hmm, ini produknya gua mau bongkar dua produk oke sebelum kita bongkar gua gak bakalan lupa buat ngingetin terus buat dukung terus channel ini biar terus berkembang dengan cara klik like, komen dan subscribe. Oke, juga perlu tunggu. dari kota Cirebon mudah-mudahan isinya enggak mengecewakan soalnya nih harganya itu kemarin eh, lumayan murah lah dibanding harga sebelum-sebelumnya dibanding harga sebelum-sebelumnya sebelum komo sebelum -sebelum itu ada 40 puluh kalau kita hitung sama khasanah semuanya ini ada ada empat jadi ini untuk apa ini fungsinya buat gue pakai buat mukir mukir mukir kayu jangan nih pakai gitar lainnya langsung aja kita lihat isinya lumayan kecil, lumayan saya nafas enggak terlalu gede juga. Hai, kita coba kita hai, Ini, ini sekelar on-off-nya. Ini untuk mengatur kecepatan. Ada 31, 2, 3, 4, 5, 6, nah, dan maksimal. Jadi, kayak kalau di motor itu gigi, gigi satu, dua, tiga, 4, 5, 6, dan 7. Nanti kita dapat baca petunjuknya. RPM satu di kecepatan berapa? RPM dulu, kayak di nomor nya kecepatan berapa tiga dan seterusnya ini juga ada eh, setnya ini kan tadi 40 set ini ada lain-lainnya Mungkin matanya ya ini ada satu set karbon brush jadi ketika karbon 4nya habis kita bisa ganti ini Ini ada batu kecil, batu gerinda, batu amplas kecil, buat dipasang di melarnya berapa? Ini amplas, ini kita bisa pasang ini kapas-kapas gitu Amplasnya ada tiga buah. ini buat uh, mesin amplasnya jadi kita uh, buat bidang yang mau di amplas pasang Hmm. ini juga buat eh, halusin, nah, permukaan hmm. ada mata mata tular juga nah, banyak. Ini di isinya benaran banyak -bener. ada mata bor kecil juga ukuran 3mm mata bor ukuran 3mm hmm. hmm. ada batu asam juga kunci ini mata tunernya mata tunernya yang bulat yang segitiga kudungnya lancip kerucut dan oh ini buat penjepit yang berindah tadi ini udah terkumpul semuanya ini udah ada eh, manual booknya atau buku petunjuk ini ada dua, ini berbahasa inggris dan ini udah diterjemahin jadi kita pakai ini aja ada petunjuk sebelum penggunaan dan perhatian keselamatan pemakai perawatan dan pengecekan merawatnya yang umum aja udah biasa kita orang biasa kita jalankan prosedurnya. Voltasenya Di 50 Hz itu 2 30, Ini di 50 Hz 230 power supply-nya 130 volt. Kecepatan standarnya 10.000 sampai 32.000 rpm. Jadi tadi ini enggak ada petunjuknya kecepatan gigi satu berapa gigi dua berapa jadi kisarannya di 10.000 sampai 32.000 itu udah kecepatan tinggi jumlahnya ini ada 40 kalau berserakan semua nggak bisa dihitung jumlahnya ada 40 udah gue hitung juga ini terdiri terdiri dari amplas-amplas kecil bisa buat motong juga bagian permukaannya depil ini mata tunernya buat amplas bagian permukaan dalam ini buat ngukir, ini buat caknya extension sambungan, mata bor dikasih 2 biji ini buat kunci, ada kunci pasnya juga kunci khusus dia batu amplas, amplas bulan sama ini satu, sudah terpasang ini buat amplas, jadi kalau yang amplas, amplas itu kita pakainya. Yang, yang ini ada mur bautnya, ada juga, ini juga ada carbon embras. Oke kita langsung membuka paket yang kedua Apa isinya Langsung aja Dan isinya akan dalam Taraaa Terima kasih semua rupiah Terima kasih semua rupiah Terima kasih review dan Terima kasih karena salinan kerja anda sangat berguna bagi perbaikan kualitas dan layanan kami, sigma heritage ini dikirim dari Kota Kediri, dari Kediri, Jawa hmm, Jadi, ini barang kedua, itu pastinya rapi, mantap. Hmm. Jadi ini tuh mata tuner, jadi mata buat ukirnya, mata buat ukir bentuk puluh piece, jadi satu setnya dari 10 piece ehm, berbagai macam bentuk. Di sini mata bor HSS, kikir ukir kayu, drill, gini drill. Ini kenapa gue beli lagi mata tunernya uh, ini untuk kebutuhan pengukirannya uh, meskipun di sini udah dikasih dari molarnya kita beli bentuk dengan bentuk yang lain. Nah lagi kilap. Jadi ini gue beli 10 set, eh sepuluh piece, maaf, setiap lagi sepuluh ada bentuknya yang seperti ini ada yang lancip jadi ada yang bulat di ujung dikit ada yang kotak di ujung kayak kunci. ini ada kotak ini bulat lancip ujungnya buat makannya ini ada yang kecil banget ujungnya Nih. Nih. jadi bermacam-macam ukuran dan bentuknya ini kalau kita beli satuan bisa harganya bisa Rp20.000 satu bisnya. kebetulan kemarin ada yang satu set itu mm, bervariasi ya harganya ada yang 100000 ada yang 80000 dan harga ke atas nah ini kebetulan pas 99 itu harganya cuma kepotongan sini. 50 kurang lah, 50 ribu kurang lah, berapa gitu Dan komentarnya juga di kolom komentar, kita lihat bagus, makanya kita beli ya. Kalaupun murah, tapi kalau komentar pada kecewa kan jelek. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini juga. Kasih saran dan kritik di kolom komentar boleh Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh